Terus beliau bilang ke saya ini sering ada kontak batin dengan Saidinal Qidir. Wah, merinding saya waktu itu. Beneran nih orang nih, wajahnya kan nggak ada tampangnya sama sekali. Pakai jam mahal, ya. Pakai baju. aduh pakai celana Levi's. Pusing juga kita tuh ngelikirin orang nih. Ini Zohirnya begini. dicek sosmednya, gaya-gayaan. Aduh